Hai apa kabar kalian masih di rumah aja jangan risau atau galau kalian punya hobi yang lucu atau punya teman yang lucu kasih tahu kita punya lomba stand up komedi online kalian semua bisa ikut peserta dibuka untuk masyarakat Kota Palangkaraya dan yang paling penting pendaftaran gratis band Kota Palangkaraya dalam memperingati Hari Anti Narkotika Internasional atau disingkat dengan Hani tahun 2020, mengajak teman-teman untuk ikut serta dalam lomba stand up comedy yang bertemakan edarkan tawa tanpa narkoba. Caranya gampang. Kalian buat video stand up comedy berdurasi 1 sampai 3 menit dan upload di Instagram kalian dengan hashtag Hani2020 dan hashtag BNNK Palangkaraya serta tag akun Info BNN Kota Palangkaraya dan Bostri Pengumpulan video dimulai dari tanggal 12-23 Juni 2020 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat Oh ya, yeah. peserta wajib follow Instagramnya Info BNN Kota Palangkaraya Segera daftarkan diri kalian Info lebih lanjut silahkan baca caption di bawah Atau kunjungi Instagram Info BNN Kota Palangkaraya Terima kasih